Tuhan menyerahkan Yerusalem kepada raja Babel. 2 Tawarikh 36 ayat 11 sampai 12, ayat 15 sampai 21. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Namun, Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu menghina segala firmanya dan mengejek nabi-nabinya oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan Tuhan menggerakkan Raja Orang Kasdi melawan mereka Raja itu membunuh teruna-teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka Dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil Serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya Semuanya dibawanya ke Babel Mereka membakar rumah Allah Merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api Sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel Dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa Dengan demikian kenapalah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia Sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya karena tanah itu tandus selama menjalani sabat sehingga genaplah 70 tahun.